assalamualaikum halo guys ketemu lagi di samgusu channel di video kali ini kita akan bahas tentang sesuai di judul ya metadata channel ini sebenarnya hal yang cukup penting di channel YouTube tapi jarang sekali dibahas atau diketahui oleh youtuber-youtuber pemula kalau di video saya sebelumnya saya udah pernah bahas tentang metadata video, teman-teman bisa cek di atas ini. Itu saya bahas dan jelaskan cukup rinci di situ tentang metadata video. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang metadata channel. Fungsinya apa sih metadata channel ini? Metadata channel ini fungsinya hampir sama dengan metadata video, yaitu eh uh, menjelaskan ke algoritma YouTube apa sih isi dari channel kita gitu ya kurang lebih selain itu metadata channel juga bisa mempengaruhi peluang video kita untuk muncul di halaman pencarian YouTube nah selain metadata video metadata channel ini juga mempunyai peran yang cukup penting di dalam menentukan video kita Apakah video kita bisa muncul di halaman pencarian atau enggak Nah untuk menyetting atau mengatur metadata channel ini sebenarnya gampang banget ya teman-teman bisa buka di YouTube studio di versi web ya jangan yang di aplikasi HP di versi web teman-teman bisa masuk ke web bisa dari Chrome atau dari browser apapun dari HP atau dari laptop PC sama aja ketik alamatnya studio.youtube.com dan pastikan uh, buka di versi web jangan masuk ke aplikasi. Nah, setelah masuk ke YouTube Studio, nah ini adalah tampilan awal dari dashboard channel di YouTube Studio versi web. Ya, nah, kita scroll ke bawah. Di sini ada tombol penyesuaian. Nah, di bawah monetisasi ini ada tombol penyesuaian. Kita klik. Nah, di sini ada beberapa kolom: satu, tata letak dua, branding tiga, info dasar. Kita pilih yang info dasar. Nah, di sini ada nama channel dan deskripsi channel. Ini kalau di video itu sama kayak judul video dan deskripsi video. Nah, mana, yang mana fungsinya ini adalah untuk menjelaskan channel kita ini bersih tentang apa sih. gitu. Jadi, ditulis teman-teman tulis di sini, di deskripsi channel ini apa isi channelnya kemudian kalau bisa dijelaskan uploadnya berapa kali seminggu atau keyword keyword yang akan nongol di dalam channel ini itu apa aja karena di deskripsi eh, deskripsi channel ini bisa juga menjadi keyword untuk channel kita dan video kita jadi silahkan ditulis di sini di deskripsi channel ini kira kira channel kalian itu mau bahas apa nah video video kalian nanti kira kira uh, kontak Kata kunci itu apa aja, keywordnya apa aja, akan bahas apa aja, tulis di kolom deskripsi ini, karena ini bisa menjadi keyword untuk channel, juga keyword untuk video kalian, yang akan kalian upload di channel kalian. Terus kemudian, untuk metadata lainnya, bisa dicari di tombol setelan di sini. Kalau di versi HP, kayaknya ada di pojok bawah banget, di kiri layar. Nah, oke, okay, di sini pilih yang channel nah di sini ada info dasar negara domisili diisi sesuai domisili teman-teman ya Indonesia nah kemudian ini yang enggak kalah penting ini adalah tag channel kalau di metadata video itu ada tag video nah di metadata channel ini ada namanya tag channel fungsinya juga sama ini berisi tentang keyword-keyword yang bisa membantu YouTube menemukan channel kita. Nah, tag video ini eh, sorry, tag channel ini diisi sama halnya dengan kita mengisi tag video. Jadi, channel kita ini bahas tentang apa aja gitu. Tuliskan keyword-keyword yang berhubungan dengan channel kalian itu di sini. Tuliskan channel kalian membahas tentang apa. Nah, ini makanya kenapa. Saya menyarankan untuk YouTuber pemula itu sebaiknya fokus di satu niche, fokus di satu tema. Kenapa? Karena untuk memudahkan membuat tag channel ini. Karena kalau konten kita spesifik, tag kita spesifik, keyword kita juga spesifik, itu akan semakin memudahkan YouTube mengenali channel kita. Channel kita itu bahas tentang apa sih gitu. Algor algoritma YouTube akan lebih mudah mengenali itu dan Untungnya buat kita adalah YouTube akan semakin mudah untuk menemukan penonton yang tepat untuk channel kita karena algoritma YouTube bisa membaca uh, isi dari channel kita channel kita berisi tentang konten gaming maka akan dicarikan penonton yang um, punya ketertarikan dengan gaming gitu dan itu juga bisa membantu YouTube untuk merekomendasikan video kita di halaman rekomendasi video maupun di halaman pencarian video nah kalau metadata channel kita udah sesuai kemudian metadata video kita udah tepat maka kemungkinan video-video kita akan sangat mudah ditemukan di halaman pencarian YouTube kalau video teman-teman ada yang sekiranya Susah ditemukan di pencarian bahkan nama eh, judul video udah sama udah ditambah nama channel kok masih nggak nongol juga di halaman pencarian Nah silahkan dicek metadata videonya dengan metadata channelnya udah sesuai belum dengan keyword yang dimaksud eh, Ketika teman-teman bisa mengisi metadata video dengan tepat dan mengisi metadata channel juga dengan tepat maka akan memudahkan channel kita untuk berkembang di YouTube karena algoritma YouTube mengetahui isi channel kita dan isi dari video kita Oke sekian dulu sharing dari saya semoga video ini bermanfaat jangan lupa di like videonya dan ditekan tombol subscribe untuk yang mau tanya atau ada saran kritik silahkan tulis di kolom komentar di bawah sekian dulu dari saya sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum